udah setelah naik andong sekarang kakak Fedia nangkap ikan guys nangkap ikan guys nangkap ikan ikan apa tuh lele kok lele ambil yang merah tuh <laughs> lele sih beko susah. ya memang susah Ayam. Ya. Di sini permainannya Adik-adik bisa Nangkap ikan sepuasnya ya Bisa nangkap ikan sepuasnya Jadi nanti hadiahnya di nih, Yang di atas guys Hadiahnya yang di atas guys Hadiahnya yang di atas guys Berhenti dah kak Eh huh, polong Widya. Lupanya <Santi> nenggung. <Sekaruden> <Sekar Bible Dé Podcast> sudah gak kasihan kak? Mati kak? Eh, berarti tidak kasihan loh. Isunya tempatnya kecil. Oke, sekarang gilirnya. Kakak Dian, minta subscribe dulu guys Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Oke, okay, alright Anjay Jangan <tik> Oke okay guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya Ini keseruan Kakak Vidya Dalam bermain Nangkep ikan guys Ada ikan lele juga ada ikan masnya guys Berhenti dah kak Eh, sini, Ini nya muat loh Hmm <laughs> ayo kak mau pulang kak lo nanggung kasihan mati kan ya kak yuk yuk selesai dah, yuk yuk kita balik yuk kita balik yuk sekarang kita pilih hadiah aja guys hmm kita pilih hadiahnya, guys. Mending oh, yang, yang, ini, yang itu yang di atas, Kak. Bukan itu, Kak. Ini nih, bagus nih. Bilang, hmm. Ini pilih yang mana, Mas? Terserah ya. Dia hmm? ada biar, biar orangnya. Nah, kita bilang ini, guys. Yang ini, dah, ini, Mas. Yang ini. Oke okay guys, kita pilih ikat ya gitu guys ya. Kita pilih ikannya itu. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe nya guys ya. Oke, okay. mungkin sekian ya video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe nya guys ya. Kita sudah capek. Ini Kak Diatnya juga baru pulang sekolah kita jemput tadi di Puger ya. SMK mana? SMK, perikanan dan Kelautan Puger Mantap, mudah-mudahan jadi anak yang sukses ya Kak ya. Berguna bagi Nusantara bangsa dan jadi anak yang soleha. Oke, okay. mungkin cukup sekian dari kami video kini. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.